Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ah hudah Sahbil fadilah Al-Mukaram, Kiai Haji Ibnu Baidillah Shatori, Hafizahullah Bakti, wa Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala wa Ta'ala Ta'ala Haji Muhammad Nawawi Umar Saleh عزة الله بعزه وطلب قاء ذخرا لنا والأمة إخوة العزاء باق الأسرة في هذا المعاد حفظكم الله من أولاد العمام والأخوال أيها الحضور at-thalabah wa at abna'i wa banati umur hafizakumullah alhamdulillah saya di sini atas nama keluarga pesantren kempek mewakili Hadirat Syekh Haji Muhammad Nail Umar Saleh dalam rangka fi hafratil tasyukur khatmil Quran dan haul atau dharma wisata yang ke 160 yang khatam berapa? Sudah 50. Alhamdulillah. Yang hafid satu ya. Ada binadzal 50 khamsin wal hafid wahid. Nah, saudara saya sendiri Ibnu al-Marhum Dengan fi Karim. Dengan demikian, kita tahu peranan besar pesantren comeback dalam rangka menjaga, mengawal, merawat Al-Quran, Laula Kempek, seandainya tidak ada pesan Kempek, barangkali baca Quran, daerah sekitar sini enggak ada yang benar. Kira-kira ya, itulah, enggak kira -kira, ada yang pecus Baca Qurannya, seandainya tidak ada pesantren, Kempek. Nah, disinilah pesantren sebagai al-Hisnul Hasin, di tengah Islam, sebagai benteng yang kokoh merawat ajaran agama Islam. Jadi dalam sejarah dulu begini. Belanda melarang pribumi yang muslim sekolah. Ya sudah enggak sekolah. Eh tahun 1902 Belanda merubah kebijakan boleh sekolah. Tahun 1902 boleh sekolah orang Islam boleh sekolah Muhammadiah pada sekolah NU kiai malah haram malah haram sekolah budi kiai Umar budi bapaknya kulah haram sekolah nulis singkiew haram sing nulis dari kiri haram dari kanan nulis tuh kan tulisan Latin dari kiri kan pakai surat pendek laki-laki haram apalagi perempuan kalau sekarang sih enggak, enggak ada yang haram itu <laughs> maka Muhammadiyah dalam hal ini maju dan Muhammadiyah berjasa besar. Apa jasanya? Menjaga akidahnya orang-orang Islam yang kerja di kantor Belanda yang tinggal di kota sehingga mereka tidak murtad. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda tetap Islam, gak murtad. Itu Barokah Muhammadiyah. Tapi tidak ada pendalaman tafakur fitdin nggak ada jaga akidahmu, alhamdulillah suntung tidak ada tafakur fitdin. Nah di sini peranan kiai di pesantren kurang maju bahkan tidak majulah dalam hal kemajuan ketinggalan. Tapi pesantren tafakur Dilawatil Qur'an al Mujawadah. Baca Qur'an kutu fasih. Kalau enggak fasih merasa dosa Orang Muhammadiyah enggak Baca Qur'an enggak faseh enggak merasa dosa Enggak, biasa aja Orang Saudi ini yang enggak ngaji Qur'an Ya baca Qur'an kayak baca Qur'an Anak Saudi Kalau baca Qur'an kayak baca Qur'an kalau yang enggak ngaji Enggak merasa dosa enggak Tapi kalau kita orang pesantren Merasa dosa Imam kurang fasih. Ganti minggu depan jangan imami lagi Ceramah, kalau ayat Qur'annya kurang benar, jangan dipakai lagi Itu orang NU itu Karena merasa salah Muhammadnya tidak Itu baru Qur'an, belumnya ilmu yang lain Jadi, walhasil kalau sekarang sudah tidak ada lagi polarisasi Kalau Muhammad dia itu kota, NU itu kampung, sudah nggak ada Pesantren NU di kota ya banyak Muhammad jadi di kampung yang ada sudah tidak ada polarisasi antara Aidil Muhammadiyah kota dan kota dan kampung. Padahal Quran itu, Quran sendiri memerintahkan kita agar maju. Quran agar kita maju itu. Contoh ayat: Waliaulama lazina ul ilma an terjemahan gampangan yang gampangannya. Kalau kamu mau benar maka harus berilmu. Coba mencari kebenaran harus dengan ilmu. Itu artinya orang Islam harus berkembang. Menguasai ilmu apa saja Tidak boleh ketinggalan Itu artinya itu Kebenaran zaman kajen nabi zaman dulu lah Dengan kebenaran sekarang Ya jauh banget Jauh sekali Sekarang dituntut kebenaran teknologi Kebenaran sains Kebenaran ilmu pengetahuan yang konkret Kebenaran digital Dulu tidak ada itu Lah kita tidak boleh ketinggalan Quran sendiri mengatakan Kalau kamu ingin mendapatkan Kebenaran harus Dengan ilmu pengetahuan Zaman dulu belum ada digital Sekarang ada digital Bahwa Kebenaran sekarang harus dikejar dengan Digitalisasi Bahmutan wal Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang lemah. Coba ini Quran itu. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang diafan lemah. Lemah agamanya Lemah ilmunya Ketinggalan Dan lemah uangnya Dan lemah syahwatnya Jangan sampai itu Kok ketawa ini benar kok ketawa Ini benar dalam, dalam guyon apa? Jadi usahakan upayakan Kita mati Anak kita ya. Fiddin Wal ilm Wal taqafah, Wal hadarah Wal kisad Wal mal Wal harukah Wal nasyatah Wal syahwah. Usahakan kita mati, anak kita kuat, agamanya, ilmunya, peradabannya, kemajuannya, ekonominya, duitnya, politiknya, syahwatnya. Paham, betul? Ya, Quran itu mengatakan demikian. Jadi kita gak boleh ketinggalan. Rasulullah memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit agar belajar bahasa Yahudi supaya Yahudi nih ngerti. Seperti kita bahasa. Inggris, atau bahasa Prancis sekarang dakwah ke Australia, dakwah ke Swedia atau ke Polandia harus pakai bahasa Inggris jadi merupakan sarana dakwah merupakan wasilah dakwah, kita kuasai bahasa jadi kita kuasai bahasa asing, tapi kita gunakan bahasa Indonesia sehari-hari dan jangan lupakan bahasa kempet bahasa ibu, bahasa ibu Jangan lupakan bahasa ibu, gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, paham betul? itu namanya orang beradab namanya. Dah, waliyalaman laziinahul ilma an nahul kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak berhenti pada ilmu fa'uk <tik> minubih, melangkah pada langkah selanjutnya setelah ilmu selanjutnya adalah Iman kepada Allah Iman bukan hanya dipidatokan Bukan hanya diucapkan Bukan hanya dioralkan Tapi iman betul-betul diyakini kebenarannya sampeyan beriman kepada Allah Beriman pada Rasulullah Pada malaikat Pada wahyu Pada hari akhirat Kata Bapak Kata Kiai Salah Pahamu, ten, Pahamu, ten. kita menang, kita menang, Jangan ngomong serius kita <laughs> percaya ada Allah, iya percaya jadi siapa? jadi kiai, salah kata saya sendiri itu baru iman namanya kita percaya Muhammad Rasulullah eh, sekarang saya tanya udah, sekarang saya tanya. jadi kan percaya ada Tuhan namanya Allah, percaya kata siapa? kata siapa? kata saya gitu. jangan bilang kata kiai itu namanya iman dan yakin jadi nggak percaya Muhammad Rasulullah kata siapa ah. jadi nggak percaya Bahwa ada hari kiamat ada surga neraka kata siapa ah. kalau ibadah kata kiai caranya sholat begini nih kata kiai caranya wudhu begini nih kata kiai harus taklid kalau ibadah harus tak taklid kalau akidah oh aqidah masa katanya keyakinan maka Terus terang saja Ukuran iman itu adalah ukuran kejujuran Yang jujur itu namanya beriman Yang tidak jujur itu namanya kurang beriman Barang siapa sadar Bahwa Tuhan mengetahui hal yang sekecil-kecilnya Baik buruk Walaupun ditutup-tutupin, maka dia orang yang beriman itu namanya. Saya sadar bahwa saya lakukan Allah tahu. Tidak melihat agamanya apa. Orang Kristen misalkan. Orang Kristen punya keyakinan, saya Tuhan tahu, saya beramal buruk. Tuhan tahu, saya beramal baik sekecil apapun. Terimulah orang beriman namanya. Ya orang Islam Dua ayat Tuwe dalil korupsi ongko-ongko, bohong nipu ongko-ongko, beli akur tukaran adawa bagdo karohia hasad hekat ongko-ongko jalan, tapi raka fasen ra nang raka fasen ra kan, rakau adab ada berkhabar ada benar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, raka anak sakor, anak jahanam, anak apa lagi, apa nih, rakau, <guluh> ada bang? Wail, wail, wail, Tapi korupsi jalan. Kita malu kadang ada orang Kristen, terus orang Kristen jujur. Orang Jepang jujur. Tidak ada pejabat di Jepang korupsi. Bukan karena takut neraka. Gak ngerti neraka. Gak ngerti neraka itu apa? Karena takut ditiru anak. Coba, nih, dari sini berarti ini Dari hati berarti dia. Ya. Kalau saya korupsi, anak saya niru, anak korupsi, cucu niru, cucu korupsi, cicit terus sampai gak akan selesai. Itu yang ditakutin orang Jepang. Bukan raka, bukan, bukan. Gak ngerti neraka dia, sehingga tidak ada yang korupsi di Jepang atau di negara-negara lain. Itu namanya iman namanya. Namanya iman itu namanya. Oleh karena itu marilah uh, kita sadari bahwa iman kita sebenarnya masih jauh dari yang kita. Dari yang kita haruskan atau kita normalkan di hati kita adalah iman dengan keyakinan. Bilhak, alika kita, kita bil hak harus yakin, bukan katanya. Bukan, bukan katanya. Ada lagi yang penting, lagi sudah pernah saya sampaikan waktu hal di sana. Kalau kita zikir. La ilaha illallah hayyum mawjud. Awas aku artinya apa itu artinya Awas, hati-hati La ilaha illallah hayyum yang maha hidup Mawjud yang diwujudkan Benar-benar Benar Salah Allah diwujudkan Allah diwujudkan La ilaha illallah Tidak Tuhan kecuali Allah Hayun hidup maujud yang diwujudkan Salah Boleh maujud Tapi maknanya masyhurun biwujudih Yang dirasakan adanya Mawjudun ay Mas'urun biwujudih Dirasakan oleh setiap orang Oleh setiap hati manusia Adanya tidak dirasakan Mawjudun mas'urun biwujudih kalau wujudnya sebenarnya maknanya diwujudkan, salah Masya Allah diwujudkan Makanya saya senangnya, saya di senangnya La ilaha illallah hayyum ma'bud La ilaha illallah hayyum bak. Senangnya saya itu ma'bud aja daripada mawujud Kalau artinya diwujudkan, salah Monggo dikoreksi dewek-dewek Nah dulu Kiai Umar, Masya Allah berjasa besar Nomor satu ponakannya dulu diajari bener maca Quran nomor loran dan santri nomor siji ponakan dingin belain ponakannya galak nih kuliah galak luah disabet ngalamin pindu sabot kalau jadi pindo siji kul huwah loh kul huwa bener ya kul huwa Allah. langsung sabat langsung sabat yang kedua biksalismu biksalis kemudian nomor lorong pindu, kayak dengan jadi tekan tekan-tekanan gede kayaknya enggak, sahabatku ini <laughs> nah, nomor siji ponakan dingin karena rasa tanggung jawab pertama pada anak pada ponakan pada cucu tanggung jawab pertama San, santri orang lain ya tanggung jawab sih tapi nanti nomor satu anak dulu Alhamdulillah ponakan-ponakan ke Umar baik yang senior maupun yang junior semuanya ya terluna quran Itulah Alhamdulillah. Seberapa ganjalan Ki Umar, masya Allah. Sekarang Ki Umar sudah di Sudah berada di makad sidik di sebelahnya Allah sudah di sisi Allah. Pertama kali orang yang bikin titik tulisan Arab, dulu tulisan Arab enggak ada titiknya yang bikin titik Abu'l Aswad al-du'ali tahun 59 Hijriah baru ada titik Ba' satu, Ta' dua di atas, Ta' tiga di atas, Jim satu di tengah Ha' non titik kho, titik di atas dan seterusnya tadinya enggak ada titiknya tadinya supaya kita benar baca Qur'an seperti Rasulullah dan sahabatnya maka tulisan Arab disempurnakan tadinya tidak ada titik sekarang ada titik itu namanya bid'ah bid'ah Rasulullah enggak redakan sahabat nggak meresakan sudah tabiin itu wis ana titik masih sulit baca Quran maka Syekh Khalil Ahmad Al Farohidi yang wafat tahun 175 Hijriah Membuat syakal fathah domah Kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin namanya Sheikh Khalil Ahmad Al-Farohidi. Bid'ah. Kan lagi beli gawe sih? Anak citik, anak harokat. Bacanya masih berantakan. Sampai sekarang orang Banyumas masih ngalamin. Alhamdulillah ngalamin. Kalau menyebut saya kisah itu ngakil. Masya Allah, kurang-kurang aja kurang asem banget ronget banyu mas prokerto. Mak artinya apa? keluar keluarnya suaranya. Keluarnya suara dari tenggorokan salah. Makhrajnya salah, keluarnya suara dari tenggorokan. Maka ada seorang imam membikin menggas ilmu tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? yang pertama kali gagas ilmu tajwid baru ada istilah Idhar, Idhom, ikhfa, Ikhlam, Kolkola, Madlazim, Majais, dan seterusnya beliau wafat tahun 224 Hijriah maka Quran sudah ada titik, ada syakel, ada tajwid sudah siap dibaca dengan gampang dulu seperti apa sulitnya itu jadi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan gagasan yang lahir dari para ulama itu tujuannya untuk menyempurnakan Islam kita segera dibentuk atau diciptakan ilmu pengetahuan yang bisa mendorong kita seperti zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tahun 99 Hijriah misalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi, Syekh ini hadis palsu banyak banget ini. Kalau Rasulullah pada tidak bohongan, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? insyaallah bisa. Satu minggu lapor sudah jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis ilmu untuk menseleksi mana hadis yang benar, mana yang nggak benar, mana yang nggak benar banget lah. Yang benar, yang bagus, mutasil, thiqah, dobit, adil, soheh kurang satu syaratnya Hasan kurang lagi doifnya Dawwifnya Do Makto Mursal Mualal dan seterusnya itu ilmu setelah hadis tidak ada metode ini seperti metode seperti ini di luar agama Islam Tajwid ya Tajwid juga tidak ada di luar agama Islam tidak ada ilmu fakih barangkali ada di luar di luar agama Islam hukum lah hukum ada Hukum ada, akidah ada, ilmu tajwid membaca kitab suci dengan idrom idhar ikfaiklab orang baca injil bahasa Arab nggak ada tajwidnya nggak ada orang bahasa Arab. Begitu pula ilmu mustalah hadis. Bagaimana dawuhnya Yesus? Mana yang benar, mana yang nggak benar? Gak ada itu semuanya ditelan mentah-mentah. Kita dawuhnya dawuhnya kancing Nabi diseleksi itu namanya ilmu mustalah hadis. Gitu lah istimbat, bagaimana cara memahami Quran dan Hadis di luar Islam nggak ada itu metode bagaimana memahami inti daripada Quran dan Hadis ayat ada muhkamah, muka ada mutasyabiah, mutlakoh, muka iya ammah, khosoh, nasikhoh, mansukoh, hakiki, majazi hanya di Islam itu di luar Islam nggak ada ilmu itu ilmu thariqatul istimbal wal istidlal ilmu kalam ada di luar Islam ada ilmu kalam ada di yahudi ada di kristen ada ilmu kalam tasawuf ada akhlak itu ada di kristen hindu dan buddha ada ada akhlak tapi kalau metodologi seperti usul fiqh musalah hadith enggak ada di luar agama Islam mudah-mudahan pesan terkempa sebagai al-hisnul hasin Tetap menjaga misinya dalam rangka merawat, menjaga tafak kufidin. Syukur kalau sudah ditambah, disempurnakan. Mana yang kurang, disempurnakan. Karena menghadapi tantangannya sangat luar biasa. Luar biasa tantangannya. Dengan adanya Google, medsos, luar biasa. Fitnah wal mihnah, mihan wa fitan. Yang kita akan kita hadapi luar biasa. Panjeringan yang kempek ya jadi beri ngerasa kenang. Di Jakarta, masya Allah, jadi kota itu medsos bisa menggerakkan demo, bisa menggerakkan geng motor, bisa menggerakkan perampokan, bisa menggerakkan narkoba, bisa menggerakkan segalanya melalui medsos ini. Gak usah pidato, apa pengumuman, gak usah medsos saja orang segerak demonstrasi atau gerak apa namanya geng motor, balapan motor luar biasa untuk kenakalan. Untuk kemajuan juga banyak manfaatnya. Google luar biasa kemajuannya. Kita enggak usah enggak usah beli kita berlemari-lemari, cukup wahai HP kitab apa saja ada. Itu luar biasa. Walhasil kemajuan ilmu ini sangat menantang kalau tanpa iman. Kalau tanpa iman. Oleh karena itu wal ya'lamal ladzina utul ilma al haqqu min rabbik fayuminu tapi ilmu harus dijaga, harus dikembangkan. Iman harus dijaga. Jangan hanya iman saja, tapi ilmu tidak bodoh. Bodoh itu dosa. Tolabul ilmi faridotun. Pintar itu Berarti bodoh? Dosa. Ya kita, bodoh itu dosa. Kita mau manang Dosa manang tuh. wa Walakad katabna fizzaburi min ba'di dzikr an kekayaan di alam ini untuk orang-orang yang sholeh. Jadi kalau kita orang sholeh melarat tidak menguasai alam dosa nggak? Dosa tidak? Gak jawab ya? Dosa tidak? Jadi kita ini dosa kabei melarat dosa bodoh ya Allah dosa melulu sih ya. Jadi kita membiarkan batu bara, fosfat, meneng, boksit, batu apa, nikel, uranium, titanium, freeport, emas, berlian, biji besi, tembaga dikuasai orang lain. Kita yang nggak nonton, nggak ada yang punya kan? Yang saya sebut tadi tambang nggak ada yang punya kan? Dosa. Yarithuha ibadias salihu. Anal Ardo yang dituai kita nggak mampu muasa itu dosa yang muasa itu para konglomerat melarat dosa bodoh dosa ingat itu saya kira itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya dan santri-santri khutrimin mudah-mudahan teruskan jangan hanya berhenti di sampai khatam Quran tapi teruskan dengan menyempurnakan dirinya kepribadiannya dengan ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai. Mudah-mudahan Allah manfaat. Ya, manfaat al ilmunya untuk kita semuanya. Syukran wa dumtum fil khair wal najah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.